Di malam hari, Ye Chen berdiri di depan rumah bambu kecil bermandikan sinar bulan, menikmati kekuatan agung yang dibawa oleh aura manusia yang maju. Di sampingnya, boneka Zixuan berdiri di sana seperti lembing. Meskipun dia boneka, dia sangat elegan. Di bawah sinar bulan yang terang, dia juga menyerap cahaya bintang dalam diam yang sangat aneh. Mendengus. Dengan tawa Ye Chen, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan Tian Kue, lalu dia menari sangat dekat di depan rumah bambu kecil itu. Tidak tahu kapan, dia hanya berhenti berkeringat. Melambaikan Tian Kue di tanah, Ye Chen memutar lehernya dan menatap boneka Zixuan tidak jauh. Dia berkata sambil tersenyum, sejak meningkatkanmu menjadi boneka metafisik, aku tidak pernah bertarung denganmu. Ayo! Berkata, Ye Chen membaca mantra untuk Zixuan mengeluarkan perintah serangan. Segera, boneka Zixuan bergerak, dan kecepatannya sangat cepat seperti hantu. Beberapa detik kemudian, dia menyerang Ye Chen, tangannya mengeluarkan segel besar. Tinju bahuang Wang. Ye Chen tidak mundur, tapi malah maju. Dia memadukan kecepatan dan kekuatan, memadukan semangat juang yang tak terkalahkan dan mengepalkan tangan. Dalam pertarungan melawan kesusahan bencana alam, dia belajar arti sebenarnya dari delapan tebasan gurun. Dengan delapan kepalan inilah dia menghancurkan guntur dan kilat terakhir dari bencana. Sangat tepat untuk menggambarkan Tinju ini dengan cara yang kuat dan sombong. Ledakan, Tinju dan telapak tangan bertabrakan dan mengaum. Zixuan tidak bergerak, tapi Ye Chen didorong mundur oleh keterkejutannya. Bagus! Ye Chen tertawa dan menyerang lagi. Ini tinju bahuang untuk melambai. Kecepatan boneka Zixuan tidak lambat, tetapi stabil dan menekan postur Ye Chen, tangannya lebih ganas. Ledakan! Ledakan! Pertempuran antara keduanya terus meningkat dan terus-menerus mengaum. Zixuan, yang juga memenuhi syarat untuk melakukan metode rahasia suanmu, didukung oleh Julingfu dan menyimpan seni rahasia. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia ditekan ke arah Ye Chen. Adapun Ye Chen, meskipun dia tertinggal, dia seperti singa liar. Semakin sengit perang itu, semakin banyak ki darah yang keluar dari tubuhnya, yang membara seperti api. Kamu benar-benar luar biasa bisa menghadapi Qi yang dan Yang Bin tanpa kalah. Selama perang, Ye Chen berseru lebih dari sekali. Dia benar-benar bertarung melawan Zixuan dan menemukan kengerian boneka wanita ini. Tidak tahu kapan perang berhenti. Di satu sisi, Zixuan berdiri di sana seperti lembing. Pakaiannya agak berantakan, dan ada banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi dia perlahan pulih. Adapun di sisi lain, Ye Chen telah roboh di tanah. Selama perang malam itu, auranya yang penuh dengan dan hai dan sangat agung, kini terlihat kelelahan dan berantakan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan noda darah. Di bawah sinar bulan, dia tertidur lelap. Keesokan harinya sebelum fajar, Chu Linger datang. Melihat Ye Chen masih tidur, dia membawanya melompat dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemana kau membawaku? Ye Chen dibawa, sambil berteriak, sambil berkibar-kibar. Jangan banyak bicara omong kosong. Chulinger memelototi Ye Chen, menahan nafas, dan berperilaku baik. Ye Chen hanya diam dan membiarkan Chulinger menggendongnya seperti ayam, lalu terbang ke awan, lalu datang ke puncak-puncak Jade Maiden, dan memasuki gua Yuling. Tempat Chulinger menutup pintu. Sekali lagi, itu adalah kamar batu. Kamar batu itu tidak besar, diameternya sekitar 50 sang, tidak ada dekorasi, hanya ada sebuah tablet giok yang tingginya lebih dari 2 zhang di 4 arah tenggara dan barat laut. Ada rune yang rumit di tablet giok dan ada roh yang sedikit lebih besar di tengahnya. Di mana tempat ini, Ye Chen melihatnya, lalu menatap Chulinger. Kamar roh. Chulinger menanggapi dengan sangat santai, dan kemudian di bagian paling tengah dari ruang batu itu menggambar lingkaran setinggi sepuluh kaki. Kamu, berdiri, Chulinger melihat Ye Chen. Meski ragu, tapi Ye Chen dengan patuh berlari ke dalam lingkaran. Ini adalah ruang spiritual yang didedikasikan untuk penempaan jiwa. Chulinger mulai memperkenalkan Ye Chen, mengatakan bahwa dia tidak lupa menunjuk keempat prasasti batu giok yang berdiri di empat arah Tenggara dan Barat Laut. Keempat prasasti batu giok ini, yang disebut prasasti jiwa, secara otomatis akan bergetar begitu larangan dicabut, dan suara gemerincing adalah serangan terhadap jiwa. Itu misterius. Ye Chen menyentuh dagunya dan diam-diam berkata bahwa ada banyak hal aneh di puncak gadis giok. Selanjutnya, aku akan melepaskan larangan prasasti jiwa. Chulinger berkata, menunjuk ke lingkaran di kaki Ye Chen, dan kamu tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Sangat sederhana itu. Mendengar nada suara Ye Chen yang begitu santai, Chulinger mengangkat alisnya sedikit dan mengangkat senyuman menawan. Yah, sangat sederhana. Jika kamu sudah siap, kamu bisa mulai sekarang. Oke. Okay. Ye Chen tiba-tiba berdiri diam dan mengambil napas dalam-dalam. Jika nanti sakit, kamu bisa berteriak sebanyak yang kamu suka. Chulinger berkata sepatah kata pun biarkan Ye Chen sangat terkejut. Segera, Chulinger menggerakkan satu tangan dengan ringan. Buka. Tiba-tiba... Keempat prasasti jiwa itu bergetar, dan rune di atasnya menyala satu demi satu. Bersenandung. Kemudian, keempat prasasti jiwa itu bergetar. Semuanya ditujukan ke tengah ruang batu, atau lebih tepatnya, ke Ye Chen yang berdiri di lingkaran tengah. Pada saat ini, Chulinger di satu sisi telah menutup telinganya secara tidak sadar. Suara-suara samar yang seperti rengekan, muncul di benaknya seperti babi. Bagaimana perasaanmu, Chulinger, yang menutupi telinganya, menatap Ye Chen sambil tersenyum dan melihat wajah layu Ye Chen. Dia merasa sedikit santai. Apakah aku hanya bisa menanggungnya secara pasif seperti ini? Ye Chen memegang kepala terhuyung-huyung, sambil melolong. Ini bukan hanya untukmu. Jika kamu mau, kamu bisa mencoba melawannya. Tentu saja, kamu hanya bisa menggunakan rahasia gelombang sonik. Mendengar pidato itu, Ye Chen mencoba untuk berdiri diam dan mengumpulkan qi dan darah. Metode rahasia naga liar dan amukan surgawi langsung diterapkan dan mengaum pada prasasti jiwa di depannya. Mengaum. Segera, suara keras nyanyian naga bergema melalui ruang batu. Dipukul oleh suara amukan naga, monumen jiwa tiba-tiba bergetar, tetapi segera, gelombang suara yang mengerikan dipantulkan kembali olehnya, dan itu hanya mengembalikannya ke Ye Chen. Uf. Dipukul oleh amukan naganya sendiri, pikiran Ye Chen segera meledak, dan seteguk darah menyembur keluar. Kamu mengadu saya, memegang kepalanya dan berteriak, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Aku tidak punya waktu luang. Chulinger mengangkat bahunya, lalu berbalik dan berjalan ke arah luar, kamu berlatih perlahan, Ketika kamu jatuh, monumen jiwa akan berhenti secara otomatis, dan juga, jangan mencoba untuk keluar dari lingkaran, atau kamu tidak akan terlihat baik. Setelah culingar pergi, Ye Chen berlutut di tanah dengan kepala di lengannya. Menutup telinganya. Prasasti jiwa sangat aneh. Suara gemetar yang dipancarkannya langsung menyerang jiwa. Itu adalah keberadaan yang tidak terlihat. Bahkan jika Ye Chen menjadi kuat, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya secara pasif. Ah! Tahan ekstrim, Ye Chen mengangkat kepala dan mengaum, pikiran perasaan ingin meledak secara umum. Di luar ruang batu, Chu Linger hanya menemukan tempat yang nyaman untuk memotong kukunya dengan santai. Kadang-kadang, dia akan melihat kamar batu dari sisi ke sisi. Terkadang, dia menunjukkan keterkejutan di matanya yang indah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, selama setengah jam, daya dukung jiwa anak laki-laki itu jauh di luar dugaanku. Segera, Chu Xuaner kembali dan melihat Ye Chen di ruang batu. Lalu dia menatap Chu Linger. Setengah jam, Chu Linger memperkirakan waktu, dan kemudian memandang Chu Xuaner dengan curiga. Aku bertanya, apakah kamu terlalu keras pada bocah ini? Sekarang biarkan dia menerima pelatihan jiwa yang begitu intensif. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, tidak menyenangkan membiarkan jiwanya terluka. Tidak apa-apa, dia bisa membawanya, Cuk membisikkan senyuman. Meskipun dia sudah lama tidak menjadi Master Ye Chen, Cuk mengetahui tekad Ye Chen dengan sangat baik. Dari luar Dabi hingga saat ini, Ye Chen memberinya terlalu banyak kejutan, yang membuatnya sangat percaya diri pada murid ini. Kamu sangat ingin melatihnya, tidakkah kamu ingin dia bertarung melawan tubuh Xuanling dari Sekte Zengyang? Di satu sisi, Chu Ling menoleh. Dia. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, meskipun dia telah menciptakan terlalu banyak ketidakmungkinan, dibandingkan dengan tubuh Xuanling, kekuatannya sama sekali bukan level itu. Bahkan jika dia diberi kultivasi yang sejati, dia tidak bisa melawan tubuh Xuanling. Untuk ini, saya masih memiliki pengetahuan diri. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Chu Linger berkata, tidak baik menjadi cepat dan agresif dalam latihan. Saya sarankan menggabungkan kerja dan istirahat. Jika berlatih siang dan malam seperti ini, cepat atau lambat akan mendapat masalah. Saya ingin dia bekerja dan beristirahat. Chu Suaner menggosok alisnya tanpa daya. Kakak laki-laki kepala sekolah mendesaknya dengan keras. Karena Ye Chen adalah seorang kandidat, dia kemungkinan besar akan menjadi tuan rumah untuk periode berikutnya. Apa yang dapat saya lakukan sebagai seorang master adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin kuat dia, semakin besar peluang untuk sukses. Kapan kamu akan memberitahumu? Ye Chen, tentang itu, Chu menghela nafas. Aku akan memberitahunya sendiri setelah tiga pertandingan besar. Aku tidak tahu apakah bocah itu akan melarikan diri ketika dia mengetahuinya. Chu Linger berbisik, terserah padanya. Chu Suaner berdiri dan berjalan ke ruang batu. Di ruang batu, Ye Chen pingsan di bawah serangan prasasti jiwa, pingsan dalam lingkaran pucat berdarah dari tujuh lubang. Bahkan saat dia pingsan, wajahnya tetap seperti kesakitan. Cu Suaner telah mengeluarkan sebotol cairan roh tersegel dan memasukkannya ke dalam tubuh Ye Chen untuk membantunya memelihara jiwanya yang lemah. Biarkan aku melakukannya, jiwaku lebih baik daripada kamu. Cu Lingyer maju ke depan, telah menjadi tangan giok di antara alis Ye Chen, dan kemudian lingkaran putih masuk ke dalam tubuh Ye Chen. Melihat ini, Chu Xuaner baru berdiri dengan tenang di samping, berlama-lama, kultivasi jiwamu telah terjebak di surga selama sepuluh tahun, tidak bisakah kamu memadatkan Dewa Yuan? Mendengar ini, Chu Ling'er menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dewa Yuan itu misterius dan misterius. Meskipun saya telah menyentuh penghalang itu beberapa kali, saya tidak dapat menembusnya. Saya merasa ada semacam kekuatan yang menekan jiwa saya, atau kekurangan kekuatan yang tak terkatakan. Jika kamu tidak bisa menjadi master jiwamu, kamu tidak bisa menjadi master. Kamu bilang? itu buatan manusia. Dua jam kemudian, Yehen memijat pelipisnya dan bangun. Di matanya, dia melihat Chu Suaner dan Chu Ling'er duduk di depannya. Mereka santai, memotong kuku mereka sendiri, setiap binar dan senyum terus. Matanya seperti dua kacang polong, dia melihat hal yang sama. Dia tidak bisa membedakan yang mana Chu Suaner dan Chu Ling'er karena mereka terlihat sama, mengenakan pakaian putih, sanggul yang sama, jepit rambut yang sama, wajah yang sama, dan senyum yang sama. Awalnya. Apa yang bisa dia bedakan dengan nafasnya adalah bahwa Chuswaner dan Chulinger sama-sama menyembunyikan nafas mereka. Jadi dia tidak bisa membedakannya sejenak. Bangun, melihat Ye Chen bangun, Chuswaner berdiri dan menatap mata kusut Ye Chen. mengerutkan bibir dan tersenyum, dan berkata bahwa dia seorang murid yang baik harus tahu siapa mereka. Menguasai, Ye Chen menatap Chuswaner ragu-ragu. Siapa yang kamu panggil? Apakah tuannya ada di sini? Chuling berbicara. Chuswaner hanya terkekeh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia paling mengenal adiknya. Usianya hampir seratus tahun, tapi dia selalu terlihat seperti gadis kecil yang aneh yang suka mempermainkan orang. Fakta telah membuktikan bahwa kerjasama Chuswanner membuat Chulinger berhasil menipu R -h -h. Ye Chen. Erhaha, Ye Chen, haha, tersenyum, sangat sadar bahwa Chulinger Air berdiri di sisi itu, bukannya Chuswane yang ada di samping. Chuswane tidak bisa membantu menggosok alisnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Dia mengajakmu berlatih untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Jika tidak takut dengan gangbang, dia akan melakukan pukulan gemuk pada Ye Chen. Itu, Linger, jika kamu baik-baik saja, kamu harus pergi dulu. Dengan nada canggung, Chu Linger berkata. Baiklah-baiklah, Chu Suaner, dengan wajah buruk, berbalik dan berjalan keluar. Sebelum pergi, dia masih menatap tajam pada Ye Chen. Ekspresi di matanya yang indah dengan jelas mengatakan, cepat atau lambat, aku akan membersihkanmu. Suaner tertegun oleh senyumnya, kamu sepertinya takut pada adikku. Chu Linger menatap Ye Chen sambil tersenyum. Semakin dia bermain, semakin dia masuk ke dalam drama itu. Melihat Ye Chen dalam kegelapan, dia memiliki rasa pencapaian. Apa, tidak ada hal seperti itu, Ye Chen terbatuk. Bagaimana pendapatmu tentang adikku? Cusuan palsu bertanya tentang diri sendiri. Sangat putih, Ye Chen tidak ingin memikirkannya. Dia baru saja melontarkan dua kata ini. Mendengar ini, wajah culinger tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Putih, apakah Anda berbicara tentang malam itu? tubuhku dipoles olehmu, bangkai mati yang sempurna, benar-benar aku akan membuatmu putih. Kamu, berdiri di lingkaran itu. Ayo! Tidak hanya malu atau marah, Chu Lingyer menunjuk ke lingkaran di tengah ruang batu, dan percikan api terlihat di matanya yang indah. Melihat ini, Ye Chen sedikit bingung. Tidak tahu di mana dia memprovokasi tuannya. Dia masih baik tadinya. Wanita begitu berubah-ubah. Ayo! Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, Chulinger hanya mengangkat kaki gioknya dan menendang Ye Chen ke dalam lingkaran, lalu dengan cepat mencubit sidik jari dengan satu tangan. Segera, larangan empat prasasti jiwa di Tenggara dan Barat Laut dicabut seketika. Bersenandung. Segera, monumen jiwa mulai bergetar lagi. Wow! Suara dengungan pengap Ye Chen segera terdengar, dan sebelum dia memiliki pijakan yang kokoh, dia mendengar suara gemetar jiwa dari segala arah. Pusing dan kesemutan di benaknya membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Nikmatilah! Ling-er benci mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian keluar dari kamar batu. Di luar kamar batu, Chuswanner memegang tangannya di depan dadanya. Dia menatap Ling-er dengan penuh minat dan berkata dengan tersenyum, "Linger, itu sangat putih." Ketika Chuswanner mengatakan ini, rona merah Chulinger di pipinya menambahkan sentuhan lain. "Aku akan memberikannya padamu. Aku akan pergi ke pavilion Ling dan untuk berkunjung." Chuswanner menyentuh wajah putih dan lembut Ling-er, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa lagi. Kemudian dia berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan, benar-benar putih. Ah! Di belakangnya, Chulinger menghentakkan kakinya dan tidak bisa menahan pipinya yang panas. Satu jam kemudian, Ye Chen pingsan di lingkaran lagi seperti babi mati. Chulinger masuk dan menatap Ye Chen dengan ganas pada awalnya. Ini menunjuk ke alis Ye Chen. Cahaya putih meleleh ke dalam pikiran Ye Chen untuk membantu Ye Chen menghibur jiwa yang lelah. Segera Ye Chen bangun. Ah! Kemudian... Jeritan itu bergema melalui ruang batu lagi, dan Ye Chen, yang baru saja bangun, dilempar ke dalam lingkaran oleh Chulinger. Dengan cara ini, tiga hari berlalu dengan tenang. Selama tiga hari, Ye Chen tidak pernah keluar dari kamar batu. Selain pingsan, dia pada dasarnya diserang oleh Soul Solstelle. Namun, setelah begitu banyak penderitaan, Ye Chen bukannya tanpa panen. Dia terus-menerus diserang oleh Prasasti Roh, dan jiwanya terus-menerus ditempa. Dalam tiga hari terakhir, jiwanya telah meningkat pesat. Ini adalah bulan yang cerah di langit malam ruang batu. Ye Chen yang pingsan kembali bangun. Kamu sudah bangun. Seperti sebelumnya, Chu Ling'er muncul di depannya pada saat kebangkitan Ye Chen. Berapa lama aku akan tinggal di sini? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Chu Ling'er. Dia telah disiksa olehnya akhir-akhir ini, terutama perasaan bahwa kepalanya akan meledak. Itu membuat orang merasa berdebar untuk memikirkannya. Apakah kamu tidak menyukainya? Chu Ling'er tidak memiliki kasihan dengan temperamen pucat Ye Chen. Kamu tidak tahu, jika kamu mengasah jiwamu di sini, kamu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Berapa banyak murid yang ingin berlatih di kamar batu ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Jangan mengabaikan kebahagiaanmu. Selain itu, tidak semua untuk kebaikanmu bahwa kamu melatih kekuatan jiwamu siang dan malam. Kamu harus juga merasa bahwa kekuatan jiwamu akan menjadi lebih kuat ketika kamu diserang oleh tablet roh. Terlebih lagi, sebagai seorang alkemis, kamu harus tahu pentingnya kekuatan jiwa. Tidakkah kamu mengabaikan pencapaian dirimu saat kamu murah? Culinger berkata satu kalimat demi satu, memarahi Ye Chen yang tidak bisa mengangkat kepalanya. Selain itu, kata sang alkemis, dia tidak bisa tidak melihat Ye Chen, saya belum bertanya, sebagai seorang alkemis, tahap apa sekarang? Pidato bau, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, mengangkat dua jari, sejauh ini, nyaris tidak memurnikan ramuan dua butir. Dengar, aku akan memberitahumu. Culinger mengangkat bahu. Jika kamu ingin menyempurnakan ramuan tiga butir lebih lanjut, kamu membutuhkan kekuatan jiwa untuk mencapai level misterius. Meski mulutnya berkata begitu, tapi hati Cu Ling'er masih terkejut. Anda tahu, sebelum Ye Chen, saat dia dalam kondisi kondensat, tingkat kekuatan jiwanya satu tingkat lebih tinggi dari pencapaiannya sendiri. Dia bisa memperbaiki ramuan dua butir hanya dalam dua bulan. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa Su Fu tidak bisa melakukan itu. Tuan, menurutmu kapan jiwaku akan maju ke Suanji? Ye Chen menatap Cu er ragu-ragu. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Dalam hal jiwa, Chulinger menjadi sedikit bersemangat. Dia hanya duduk di tanah seperti Ye Chen, berdehem dan berkata, secara umum. Jiwa para biarawan kita pada dasarnya sama dengan tingkat kultivasi mereka sendiri. Sama seperti para biksu di negara kondensat, sebagian besar tingkat jiwa mereka adalah manusia. Tentu saja, Anda adalah perbedaan. Ye Chen mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Chulinger mengatakan lebih dan lebih, jiwa itu misterius dan misterius, jadi lebih sulit bagi jiwa untuk maju daripada kultivasi diri. Sama seperti para biarawan di alam renyuan, jiwa seharusnya sudah naik ke tingkat spiritual, tetapi kenyataannya tidak. Sebagian besar biksu di negara bagian kondensat masih berada di level manusia setelah mereka maju ke negara bagian renyuan. Tentu saja, jika tingkat spiritual para beku tidak pada tingkat yang sama, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Orang dengan tingkat jiwa yang lebih tinggi akan jauh lebih kuat. Anda harus memiliki perasaan yang mendalam tentang hal ini, karena semakin tinggi jiwa tingkat, semakin dekat mereka ke langit dan bumi. Semakin dekat kita dengan surga dan bumi, apa artinya? Ye Chen menatap Chulinger dengan ragu. Pernahkah kamu mendengar tentang Yuan Shen? Tentu saja. Ye Chen mengangguk. Tetua sufu pernah berkata bahwa Dewa Yuan satu tingkat lebih tinggi dari jiwa, dan hanya para biarawan di surga yang memenuhi syarat untuk memadatkannya. Itu pengetahuan umum. Chulinger berkata, jiwa itu sangat misterius, dan Dewa Yuan pasti lebih misterius. Dewa Yuan satu tingkat lebih tinggi dari jiwa. Secara alami, itu akan jauh lebih kuat daripada jiwa. Dan titik yang paling mendominasi adalah bahwa begitu jiwa diubah menjadi Dewa Yuan, kekuatan langit dan bumi dapat dibangkitkan. Jadi, biarkan Anda meredam jiwa Anda, di satu sisi, karena Anda adalah seorang alkemis. Di sisi lain, jika Anda memiliki yang lebih tinggi tingkat kekuatan jiwa, Anda secara alami akan lebih dekat ke langit dan bumi. Meskipun sulit menggunakan kekuatan langit dan bumi, itu juga bermanfaat. Namun, jika menyangkut kekuatan langit dan bumi, Culinger lebih bersemangat. Dia mengangkat kakinya secara langsung dan berkata, yang disebut kekuatan langit dan bumi, seperti namanya, adalah kekuatan misterius dan kuat antara langit dan bumi. Itu seluas laut, seluas bintang, langit, dan semega gunung yang agung. Setelah terhubung, dia akan mendorong gunung dan mengangkat laut, dan mengambil bintang untuk melengkapi bulan, yang merupakan kekuatan sihir yang sangat besar. Apakah itu sangat jahat? Meski kaget, tapi Ye Chen masih menatap Chu er dengan tidak percaya. Menurut perkataanmu, Yuan Shen dipadatkan dan kekuatan langit dan bumi terhubung, jadi tidak ada musuh mengeluarkan. Hanya mendengarkan Chulinger terbatuk, itu juga tidak terlalu dibesar-besarkan, memadatkan Dewa Yuan, meskipun dapat mengaitkan kekuatan langit dan bumi, berapa banyak kekuatan yang dapat dihubungkan ke langit dan bumi, itu juga tergantung pada ciptaan pribadi. Itu tidak memadatkan para dewa, dan apakah mungkin untuk mengaitkan kekuatan langit dan bumi? Ye Chen ragu-ragu menatap Chulinger. Iya. Chu berlama-lama menjawab dengan sangat pasti, ada semua jenis orang dengan darah aneh, yang memiliki kedekatan dengan langit dan bumi. Meskipun mereka tidak memadatkan jejak dewa, mereka juga dapat mengaitkan langit dan bumi kurang lebih. Misalnya, tubuh metafisik milik orang-orang seperti itu. Tubuh Swan Ling dapat mengaitkan kekuatan langit dan bumi. Nah, Chu berlama-lama mengangguk, tubuh Swan Ling adalah garis darah melawan surga yang sulit dilihat selama ribuan tahun. Setelah terbangun, ia dapat mengaitkan kekuatan langit dan bumi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa metafisik tubuh begitu kuat. Legenda tak terkalahkan memiliki faktor besar karena kekuatan langit dan bumi. Tidak heran. Ye Chen menyentuh dagunya dan jatuh dengan suara yang dalam. Apakah ada perasaan tertekan? Chulinger menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tekanan. Tekanan apa? Ye Chen menatap Chulinger dengan heran. Tubuh metafisik. Dan dia lahir di suatu era. Kamu tidak memiliki tekanan. Chulinger mengangkat bahu. Eh. Ye Chen mengerti. Tubuh metafisik melawan darah surga memiliki legenda tak terkalahkan sejak zaman kuno. Itu ditakdirkan untuk menjadi pendamping talenta tinggi dari tubuh metafisik. Tekanannya seperti gunung. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan orang yang tidak ingin dipikirkan ini, dia tinggi, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Jadi, berusaha keras. Di satu sisi, Chu berlama-lama berkata, kamu adalah alkemis, profesi yang sangat mulia, di mana semua harta mudah didapatkan. Saya merasakan hal yang sama. Saat terakhir, dia khawatir tentang Ye Chen, dan saat yang lain dia hanya menyeringai seperti bunga. Ketika berbicara tentang alkemis, saya memiliki harta yang Anda impikan oleh para alkemis. Di sini, Chu Ling'er tertawa misterius. Mendengar ini, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar, Tuan, itu apa? Dan Fang, apakah kamu punya obat mujarab? Mata Ye Chen menjadi lebih cerah. Dia hanya menggosok tangannya dan menatap Chu Ling'er sambil tersenyum. Dan Fang macam apa? Dan Fang dari beberapa baris lindan. Tunjukkan padaku. Ramuan Sanwen Lindan, Culinger berkedip, tetapi tidak ingin menghilangkan artinya, hanya tertarik untuk melihat Ye Chen. Tiga baris. Nafas Ye Chen tiba-tiba menjadi mendesak. Resep dan sangat berharga, belum lagi resep dan dari ramuan tiga butir. Itu bukan harta yang bisa dibeli dengan uang. Meskipun Ye Chen adalah seorang alkemis, apalagi memurnikan ramuan tiga baris, dia belum pernah melihatnya. Jangan pikirkan tentang Dan Fang. Ketika Ye Chen bersemangat, kata-kata Culinger tampak seperti air dingin, menuangkan seluruh tubuh Ye Chen. Mengapa, Ye Chen diblokir oleh kalimat dari Chulinger, dan dia hampir mencekik luka dalam. Nenek itu tidak menunjukkan apa yang ia harapkan. Dia tidak pernah memiliki dorongan semacam ini untuk mencekik tuannya yang berharga hidup-hidup. Tidak ada gunanya menunjukkanmu sekarang. Chulinger merentangkan tangannya, itu adalah formula dan dari ramuan tiga butir. Bahkan jika saya tunjukkan, Anda tidak dapat memurnikannya. Jika Anda ingin memurnikan ramuan tiga butir, tingkat jiwa harus mencapai tingkat misterius, Anda tahu. Yang harus Anda lakukan adalah berusaha untuk meningkatkan tingkat jiwa Anda. Ketika jiwa Anda mencapai tingkat misterius, saya secara alami akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya tidak pelit sebagai Master. Kata ini membuat dahi kamu Chen tiba-tiba memiliki beberapa garis hitam untuk melesat keluar. Bagus, berlatihlah dengan baik, murid yang baik. Di sini, Chu Linger mendorong Ye Chen, dan Ye Chen kembali ke tengah lingkaran. Segera, empat prasasti jiwa bergetar satu demi satu, dan kemudian ada getaran yang berdengung. Yah! Ye Chen menggertakkan giginya, meskipun sakit otaknya hebat, tetapi tidak menangis. Bersenandung. Bersenandung. Prasasti jiwa masih bergetar, tanpa belas kasihan. Gegar otak semakin intens. Ye Chen, yang berada di lingkaran tengah, terguncang dan terguncang, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, membuat penglihatan dan kesadarannya kabur. Tapi rasa sakit itu bukan untuk apa-apa. Di bawah serangan prasasti jiwa, jiwa Ye Chen disublimasikan tanpa terasa. Dia mengira jiwanya seperti pedang kasar yang kosong, dan serangan pada tablet jiwa, seperti palu, perlahan mengubah jiwanya menjadi pedang yang tajam. Selain itu, ketika dia diserang oleh prasasti jiwa beberapa kali, dia samar-samar merasakan perasaan aneh bahwa dia bisa menjangkau dan menyentuh penghalang. Dia tahu bahwa jika dia ingin memajukan jiwa ke dunia misterius, dia harus menerobos penghalang itu. Mungkin itu adalah rangsangan Chulinger. Kali ini, dia bertahan selama lebih dari satu jam tanpa jatuh. Dia tidak jatuh selama lebih dari satu jam. Di satu sisi, Chu yang sedang memotong kukunya dengan santai, melirik Ye Chen yang gemetaran tapi tidak jatuh. Matanya yang indah penuh kejutan. Pantas saja kakakku mengatakan bahwa vitalitas dan kemauannya sangat ulet. Chu bergumam pada dirinya sendiri. Saya terkejut dengan usia dan prestasimu. Suara Chu Ling'er berdengung, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan kemudian seluruh tubuh roboh di tanah. Di sini, Chu bangun dengan tergesa-gesa datang ke sisi Ye Chen. Kemudian dia menunjuk ke alis Ye Chen, dan lingkaran cahaya putih tercetak di benak Ye Chen untuk membantunya menenangkan rasa sakitnya. Setengah jam kemudian, Ye Chen meremas alisnya dan duduk. Nak, aku tidak melakukannya waktu masih renyu anjing. Kamu telah membuat rekor baru untukku. Chu Ling'er berkata dengan santai. Tak perlu dikatakan, Tuan, kamu juga sangat menderita di tahun-tahun itu. Ye Chen terus menggosok alisnya, ini bertahan selama lebih dari satu jam, meskipun selama periode itu pikiran ingin meledak, tetapi sekarang sangat nyaman. Apakah tamu? Dalam arti tertentu, kita adalah sekelompok orang yang sama. Sekelompok orang. Ye Chen dengan ragu memandang Chulinger. Apa artinya? Di sini, Chulinger menatap mata bingung Ye Chen dan mengangkat bahu. Kami adalah sejenis orang. Karena tingkat jiwa kami lebih tinggi dari tingkat kultivasi kami sendiri. Mendengar Chulinger mengatakan demikian, Ye Chen sedikit terkejut. Kultivasi jiwamu juga lebih tinggi dari alammu sendiri. Itu benar. Chulinger tersenyum. Kamu di alam kegelapan, bukan? Ye Chen menatap Chu ragu-ragu. Itu belum lama. Itu berarti level jiwamu adalah level surga. Itu kurang sedikit. Jadi kamu hanya selangkah lagi dari mengumpulkan roh. Itu sedikit. Tuan, jika Anda tidak memberitahu saya, saya bahkan tidak tahu Anda adalah paha lembu. Mata Ye Chen menatap berputar-putar. Ada dorongan untuk memegang pahamu. Chu Linger menatap Ye Chen dengan mata besar tidak percaya. Tunggu apalagi jika kamu mau. Tanpa berkata lagi, Ye Chen benar-benar bergegas, peluk paha Chuling er dengan penuh mimisan di wajah besarnya, masih menggosok kaki Chuling er. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ketika Chuling er dipeluk oleh Ye Chen, tubuhnya terangsang. Dan setiap kali dia bersentuhan dengan tubuh Ye Chen, dia tidak bisa tidak memikirkan malam itu. Tubuhnya seperti sengatan listrik, dan pipinya memerah. Pergi. Yah, ini enak, Ye Chen tertawa cabul. Kamu, wajah Chuling er bahkan lebih merah, jadi dia mulai mendorong. Dewa masa depan yang agung, tahan sebentar, tahan lagi. Ye Chen sudah mati rasa dan pucat untuk menerima teriakan itu. Ah! Chu Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada apa? Suara langkah kaki di luar ruang batu disertai dengan kata-kata kejutan. Segera, angin harum bertiup masuk, dan Chu Suan Er masuk dari luar, tetapi ketika dia melihat pemandangan di tanah yang dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dia tertegun, kamu. Kakak, bocah ini gila. Terburu-buru? Chulinger melemparkan pandangan tak berdaya ke Chusuaner. Saudari. Memang benar bahwa Ye Chen tidak bermaksud mendengarnya, tapi dia tetap mendengar. Dia masih memegang paha Chulinger dan segera ia kaku melepaskan Chulinger seperti sengatan listrik. Apakah kamu saudara perempuan? Ye Chen menatap Chulinger dengan matanya, dan wajahnya yang pucat menjadi jelek. Bagaimana menurutmu? Chulinger dengan napas keras membusungkan dadanya dan menatap Ye Chen dengan ganas. Pipinya merah, tidak tahu apakah dia malu atau marah. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen berkedut cepat, dan mau tak mau menatap Chu Suaner minta tolong. Chu Suaner seperti orang normal, dia mengangkat bahu tak berdaya. Di bawah ini, wajah Ye Chen menjadi lebih jelek. Masalah macam apa ini? Apakah Anda memiliki banyak keterampilan? Tiba-tiba, Ye Chen merasa kedinginan di sekujur tubuh. Dalam beberapa hari terakhir, bukan Master Chu Suaner yang bergaul dengannya siang dan malam, tetapi saudara perempuannya, Chu Linger, sangat menakutkan untuk memikirkannya. Saat ini, Ye Chen lebih dari sekali menelan air liur yang kering. Dia khawatir hari ini, Chulinger memindahkan ide untuk mencekiknya sampai mati. Bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Chu Xuaner memegang tangannya di dadanya dan menatap adiknya, Chulinger, dengan penuh minat. "Apakah dia memeluk pahaku?" Chu Xuaner berkata, "Pipi Chulinger lebih merah. Ia juga tidak lupa menatap mata Ye Chen dengan tajam." "Oh, pidato bau!" mata Chu Xuan menyipit, tersenyum misterius melihat Ye Chen. Dia membiarkan saya memegangnya. Apakah kamu ingin aku memukulmu? Chulinger sangat marah sehingga dia mengatakannya, tapi itu hanya lelucon. Siapa sangka Ye Chen, bocah durhaka, benar-benar melompat. "Lalu aku pikir kamu adalah tuanku." Ye Chen terbatuk dan menggelengkan kepalanya. Dia takut air terlanjur mendidih. Ini adalah kebenaran besar. Dia selalu berpikir bahwa Master Chu yang membimbingnya untuk berlatih. Siapa tahu itu adalah Chulinger. Jika dia tahu bahwa itu adalah Chulinger, dia tidak akan berani memegang pahanya bahkan jika dia meminjamkan sekeranjang keberanian padanya. Melihat ekspresi Ye Chen, Chu Linger hanya menatap Chu Suaner, kakak perempuan, aku ingin mencekiknya. Sesuka hati, Chu Suaner mengangkat bahu. Kotoran. Mendengar kata-kata Chu Suaner, Ye Chen melolong dan segera bangkit hendak pergi. Namun, Chu Linger, yang bergegas masuk, membawanya kembali. Dia menekan Ye Chen langsung ke tanah. Ah! Sebentar lagi, ruang batu membunyikan suara Ye Chen yang menangis seperti serigala melolong. Tidak tahu berapa lama teriakan itu menghilang. Biarkan kamu berani memegangnya lagi. culinger sangat marah sambil dia berjalan keluar. Sebelum pergi, dia tidak lupa menendang Ye Chen. Terlebih lagi, di pipi cantik itu ada semburat kepuasan. Adapun Ye Chen, dia seperti babi mati yang tergeletak di tanah, dipukuli bahkan ibunya tidak akan bisa mengenalinya. Dia pergi, masih berpura-pura. Cuk Suaner, yang sedang duduk di satu sisi dan minum teh dengan santai melirik Ye Chen. Jangan sebutkan itu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen berbalik dan melompat. Sepasang mata panda melihat sekeliling dan melihat bahwa Chulinger benar-benar pergi. Dia lega. Itu masih halus dan harum. Ini seperti dua kacang polong yang telah melupakan rasa sakitnya. Ye Chen mencium bau tangannya sendiri di hadapan mata Chusuan. Dia tidak berpikir banyak sebelumnya. Sekarang dia mencium aroma yang tertinggal di tangannya dan bau Chulinger persis sama seperti waktu itu. Tidak bisa menahannya, Ye Chen mulai tanpa sadar melamun. Masalah malam itu tercetak dalam pikiran benar-benar tidak bisa dilupakan. Nak, kamu tidak tahu malu. Bahkan tuanmu, adikku pun kamu berani memegangnya. Di satu sisi, kata-kata senyum Cu er datang lagi. Apa masalahnya? Ye Chen menyeka segenggam mimisan. Aku sudah pergi tidur dengannya, apalagi memeluknya. Tentu saja, dia hanya mengatakan ini di dalam hatinya, jika tidak, Cu akan memukulnya setengah mati. Selain itu, aku selalu mengira kamu yang membimbingku untuk berlatih. Ye Chen cemberut. Jadi maksudmu, jika aku yang membimbingmu untuk berlatih, kamu bisa menahannya sesuka hati. Chu Suaner menunjukkan senyuman lagi, menatap Ye Chen yang dipukuli sampai hitam dan biru dengan penuh minat. Jika aku memelukmu, apakah kamu akan memukulku? Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Chu Suaner sambil tersenyum. Kamu bisa mencobanya. Chu Suaner pergi mendekati Ye Chen, mengulurkan tangan gioknya dan berbalik untuk melihatnya. Melihat itu Ye Chen tersenyum kering. Aku, sebaiknya aku tidak mencoba. Sebagai seorang magang, dia mengenal tuannya dengan sangat baik. Jika dia benar-benar melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kamu yakin tidak mau coba? Tidak-tidak. Jika Anda tidak mencoba, mari kita mulai bicara bisnis. Cu Suaner tidak lagi bercanda dengan Ye Chen, dari tas penyimpanan mengeluarkan pil biru. Makanlah, kata Cu Suaner sambil melempar pil biru di atas. Lihat bentuknya sampai terakhir menarik mata Ye Chen, saat ini matanya langsung melepaskan cahaya kilau. Terima kasih Tuan, Ye Chen sudah melangkah maju dan menangkap pilnya. Ia melirik ramuan hijau itu. Matanya tiba-tiba menjadi lebih panas karena ada tiga garis bening pada pil itu. Sanwen Lindan Nafas Ye Chen menjadi pendek, tapi momen ini hanya sebentar. Ini ramuan tiga butir. Ye Chen tidak bisa menahan menelan seteguk air liur, dan menatap ramuan hijau di tangan dengan mata berbinar. Itu hanya seukuran buah anggur, jernih, mengirimkan aroma obat yang kuat, lingkaran cahaya hijau yang tersisa, yang paling penting adalah ada nafas jiwa yang nyaman yang datang. Pil ini disebut obat mujarab jiwa, yang merupakan pil kelas atas untuk menutrisi jiwa. Kata Chu Suaner. Pil untuk menyehatkan jiwa. Mendengar ini, Ye Chen semakin bersemangat, membuka mulutnya, hendak memasukkan pil ini ke mulutnya. Namun, tepat ketika pil hendak dimasukkan ke dalam mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti karena dia melihat fenomena aneh di ramuan jiwa. Dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa Ye Chen tidak bisa tidak membawa ramuan jiwa lebih dekat. Lebih tepatnya, dia meletakkannya di depan roda abadi di mata kirinya. Mata kirinya sedikit menyipit. Dia terkejut menemukan bahwa dia dapat melihat sosok Sufu di ramuan jiwa, dan itu adalah gambar alkimia Sufu. Untuk sesaat, dia tertegun di sana. Meskipun pil jiwa itu kecil, gambar yang dia lihat dari ramuan jiwa di mata kirinya membesar tanpa batas. Itu memang gambar Sufu yang sedang memurnikan obat mujarab. Lebih tepatnya, itu adalah gambar Sufu yang sedang memurnikan ramuan jiwa. Setiap langkah kecil dan setiap kunci untuk mengendalikan api diperbesar tanpa batasan, dan tanda kematian tercetak di mata tuanya. Itu adalah tanda jiwa Sufu. Secara umum, Alkemis membutuhkan kerjasama kekuatan jiwa tingkat tinggi dalam alkimia, dan setiap jenis pil yang dimurnikan oleh alkemis memiliki merek jiwanya sendiri, yang berisi proses pemurnian pil. Namun, tidak ada yang bisa melihat apa yang disebut merek jiwa di ramuan itu. Inilah tepatnya yang membuat Ye Chen terkejut, karena di bawah pengawasan Xian Lun, dia bahkan menembus merek jiwa yang tersembunyi di ramuan jiwa. Terlebih lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa ramuan jiwa di tangannya bukanlah pil, melainkan ratusan jamu. Nama setiap tumbuhan dan berat dari setiap tumbuhan diuraikan secara menyeluruh olehnya. Apakah mata roda yang abadi memiliki kemampuan yang begitu mendominasi? Berpikir dalam benaknya, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan ramuan dua butir bernama Sugu dan dari tas penyimpanan. Masih di depan roda abadi, dia bisa melihat sekilas merek jiwa yang tersembunyi di dalam pil pembangun tulang, dan dia bisa menguraikan rumput roh dan tip pemontrol api yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan dua biji-bijian. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Ye Chen mengatakan ini, bahkan dia sendiri masih tidak percaya. Mata Xian Lunyan dapat menangkap jejak jiwa dalam pil, yang berarti jika saya melihat pilnya, saya dapat menyimpulkan metode pemurnian pil itu, ramuan yang dibutuhkan, dan tip untuk mengendalikan api. Ini setara dengan memberi saya dan resep pil. Selama level jiwaku cukup tinggi, aku tidak perlu diajari atau membaca, aku bisa membuat pil apapun. Sungguh melawan takdir. Sebelumnya bagaimana tidak menemukan mata roda abadi masih memiliki kemampuan sombong seperti itu. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk membelai mata rodanya yang abadi. Mungkinkah saya telah meningkatkan kultivasi saya ke alam renyuan, atau saya telah mengeraskan jiwa saya di kamar batu akhir-akhir ini, sehingga merangsang potensi kemampuan mata roda abadi. Apa yang kamu lakukan? Cepat memakannya. Di satu sisi, Chu Xuaner mengerutkan kening pada ekspresi tertegun Ye Chen. Pikirannya terganggu. Ye Chen menatap Chu Suaner dengan tergesa-gesa, menunjuk ramuan jiwa di tangannya dan bertanya, Tuan, apakah ramuan jiwa ini disempurnakan oleh Tetua Sufu? Apa yang kamu pikirkan? Begitulah. Dengan jawaban afirmatif Chu Suaner, Ye Chen semakin yakin bahwa tebakannya benar. Merek jiwa yang disimpulkan dari ramuan jiwa adalah milik Sufu, dan ramuan jiwa tidak diragukan lagi disempurnakan oleh Sufu. Saat ini, Ye Chen bersemangat untuk melompat tinggi. Terlebih lagi, dia tidak bisa menahan dorongan hati, yaitu kembali ke gerbang dalam Taman Xiaoling dan mengambil setengah pil Tianji dari dinding batu untuk menyimpulkan merek jiwa di pil Tianji, sehingga ia dapat menyimpulkan metode pemurnian. Pil Tianji. Ini ritme untuk melambung tinggi. Hoa ha, ha tidak tahu bersemangat atau bagaimana, Ye Chen tertegun, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.